Halo guys, Assalamualaikum, saya Zairi dan barang yang kita review kali ini ialah sebuah produk dari Ekel, yaitu Ekel Pro 6 Series. Ini adalah TWS dengan harga rp ribuan dan desainnya hampir-hampir mirip seperti Airpods Pro pada umumnya, namun di kalangan kaki 5 Kita mulai dari yang pertama, untuk paket pembelian kita mendapatkan satu buah kabel charger berupa type -c, lalu ada bentuk dari TWS-nya yang berwarna biru dan juga ada buku panduan. Dari segi desain, TWS ini berbentuk bulat berwarna biru glossy, materialnya menggunakan bahan ABS. Dan bila diperhatikan, case-nya ini tuh hampir mirip seperti tempat bedak, ya guys! Wow, dengan bobotnya yang ringan dan kecil, TWS ini nyaman untuk dipegang dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Untuk nya sendiri, berwarna putih bertangkai, modelnya semi in ear atau tidak menggunakan ear tambahan dari segi baterai sih, TWS ini berkapasitas 300mAh, sehingga dapat digunakan hingga 24 jam pemakaian untuk airbatnya sendiri bertahan hingga 3 jam bila dipakai teleponan atau mendengarkan musik sekalipun TWS ini juga memiliki teknologi IPX7, sehingga TWS ini diklaim tahan terhadap percikan air, ringat, ataupun hujan sekalipun tapi kalau di harga 100 ribuan sih saya belum berani coba ya guys Lalu untuk konektivitasnya juga cukup mudah, cukup buka aja di bagian case-nya ini dan perangkat akan pairing otomatis di smartphone kita. Untuk fitur-fiturnya sendiri TWS ini sudah menggunakan fitur touch control dan untuk pengoperasiannya hanya cukup tekan-tekan aja di bagian ujung samping dari TWS ini. soal suaranya sih juga cukup lumayan, ya. setelah saya pakai di lagu-lagu genre pop, suaranya masih terdengar enak tapi untuk pecinta bass head, sih, TWS ini masih belum recommended ya menurut saya karena lemahnya itu di bagian bassnya oke okay guys mungkin cukup itu aja video review saya mengenai Ekel Pro 6 series ini klik pembelian saya sertakan di deskripsi video dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum Salam sejahtera.